Budoyo Rahayu, Sagung, Dumadi, Kasing Repeto, Mir, Ing Sambikolo. Jumpa lagi bersama kami, spiritual sekutut putih di channel The SPPTV, channel yang membahas tentang ilmu spiritual dan budaya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk...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 Weton adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk penanggalan Jawa. Banyak orang juga menyebut weton adalah hari lahir Jawa, yaitu hari kelahiran seseorang berdasarkan nama pasarnya, seperti legi, paing, pon, wage, dan kliwon. Bukan sekedar penamaan hari namun, weton juga sering digunakan untuk menghitung hari baik untuk melaksanakan pernikahan, menentukan hari puasa weton, hingga menemukan hari penting bagi seseorang. Selain itu, weton juga umum digunakan untuk mengetahui watak dan karakter seseorang berdasarkan hari lahirnya. Pembahasan tentang weton tidak akan pernah selesai selama masyarakat suku Jawa Masih memiliki kepercayaan terhadapnya Apalagi topik ini secara khusus memang terdiri dari berbagai macam kombinasi hari dan waktu Misalnya, Jum'at Wakil yang dapat dijadikan sebagai referensi saat meramalkan masa depan seseorang. Bagaimana kondisi karir, masa depan, jodoh, peruntungan rezeki serta keberbagian. Semua ini mungkin untuk diperkirakan. Jumat Wage menggabungkan masing-masing nilai neptu Jumat 6 dan Wage 4. Yang bila ditotalkan jadi 10 sepuluh. Perhitungan ini dipandang mampu menghadirkan pengaruh cukup signifikan Akan keberadaan seorang dengan pelantaran foton tersebut Bagi pihak lain di sekitarnya Dari tutup yang kami ketahui dan tanpa mengurangi rasa hormat Bagi mereka yang berbeda percayaan dengan kami Tentang ilmu spiritual dan budaya Berikut ini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 Wata Jumat Wakil Merunut Kitab Timbon Jawa Kuno Mereka Dipandang mempunyai karakter Mendasar yang baik Tetapi pada waktu bersama Juga tidak terlepas dari hal-hal negatif Pada dasarnya Tidak seorang pun Terlahir sempurna Di dunia ini Tidak peduli Apa jenis peton mereka namun adanya perhitungan sedikit banyak dapat menjadi rujukan di awal perkenalan Kelahiran pada lintang makhluk dianggap punya watak yang gemar menolong sesama Jujur dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan serta kalem Dengan sikap dasar semacam ini mereka cenderung terbuka perkenalan yang lebih luas terhadap siapa saja tanpa pandang bulu. Apakah itu dari kalangan lanjut usia atau sebaya, bagi mereka keadaannya setara. Kemudian mereka juga punya energi berlimpah, gesit serta loyal kepada orang lain. Inilah yang membuat orang dengan nilai nebu 10 tersebut disukai dalam pergaulan sosial Namun ada kalangan juga mereka bisa menjadi tampak tongkang Dan senang memamerkan pencapaian personal Di lain kesempatan diam dia menyimpan dendam saat disakiti Dan berusaha untuk memberikan pembalasan yang setara Ada kesulitan tersendiri bagi mereka Dalam urusan saling memaafkan Mengingat hatinya begitu sensitif Sehingga mudah terluka Mau Belajar kayak dia Lo oh, banding sama dia dong Jangan -tang -tang, lo lebih dekat sama dia bukannya berbela ini atau gimana? We tahu is tapi tapi is nggak pernah ngelukai lo kayak gini. We tahu lo pertama. Iya kan beda orang nggak bisa sama-sama kayak gitu. Karir cermat wakil bersamaan dengan watak penurut dan tekun, mereka cenderung lebih pantas bekerja di posisi pegawai, Misalnya menjalani karir sebagai ASN. Di instansi tertentu Dimana memang butuh Kesabaran selama Menjalani hari-hari yang monoton Pekerjaan Yang sebaiknya dihindari yakni menjadi peternak Atau petani Sebab ini butuh Inisiatif diri sendiri Sementara di lain pihak Mereka lebih mudah Ketika bekerja Di bawah arahan pemimpin karena terbilang tenang dan santai Cinta Jumat Wakil dalam urusan percintaan, mereka akan memiliki cocokan jika bersanding dengan pemilik nilai neptu 14 serta 9. Biasanya weton tersebut didapatkan pada hari kelahiran Sabtu Legi, Minggu Wage, Rabu Pop, Senen Legi, Jumat kliwon atau Minggu Paek. Bersama mereka dapat menghadapi berbagai macam rintangan selama menjalani pernikahan. Keduanya diramalkan akan hidup dalam keharmonisan dengan pandangan setara sebagai pasangan, suami, istri. Sebab imbasnya, percintaan tersebut bisa langgeng meskipun akan ditemukan banyak masalah selama menjalaminya. Cocokkan antara pemilik 210 dengan 9 atau 14 terbilang bagus dalam kalau Jawa Dengan begitu, kita tersalahnya untuk mempertimbangkan hal ini, sekalipun seluruh proses pernikahan sebenarnya kembali lagi pada pihak-pihak yang terlibat. Bagaimanapun, weton sebatas ramalan dan masa depan sifatnya serba tidak pasti. Sehingga tetap butuh ketenalan mendalam saat mencari pasangan Di luar pembahasan weton Seseorang harus berpikir jernih dan jeli selama masa penjajakan Agar tidak berakhir menyesal setelah memutuskan berlanjut ke pelaminan Reseki Jumat Wage, Sayangnya Peruntungan reseki sosok yang lahir di Jumat Wage Diramakan kurang bagus Pada usia muda Mereka akan cenderung memperoleh kesulitan finansial Meskipun itu tidak berlangsung dalam waktu yang lama Saat memasuki usia 30 tahun lebih mereka bisa perlahan memperbaiki kondisi finansial. Dibarengi dengan kejujuran serta keuletan. Hal ini sangat mungkin diwujudkan lebih cepat. Sekian apa yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa memberikan komentar dan membagikannya ke Muntas Ndoro penjelasan yang kami sampaikan. Dan apabila adanya kekeliruan atau kesalahan. Itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami Rahayu sakuntu juhat Gaksin terbetul nirin sambikolo